ada kecelakaan salahku? Yang ada di antara campur hati pelikasi teman-teman But that's what we do. Asat winya cerbi ta bi cerpun tu bajang 2000 belum Yes. Ini suasana Lewang pada pagi hari. Bapak Susilo kades kita. Inggak, putet-putet. Rep. Sudah. Sudah. Itu enggak apa-apa tadi. Buat. Ayo kita masuk ke dalam. Rep. Oh. Panya utek nanti setelah ini untuk penonton dari kampung aku harap sih teman untuk bisa bergabung bersama kita musik kita coba satu kali satu kali coket nih coket nih kayak mau marah kayak eh poli